Kelenteng gedung kuno Sampokong adalah bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cheng Ho. Tidak semua anak buah kapal beragama Islam. Kompleks Sampokong berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Kelenteng ini disebut gedung batu karena bentuknya merupakan goa batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Untuk mengenang Zheng He, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa membangun sebuah kelenteng. Sekarang, tempat ini dijadikan tempat peringatan dan pemujaan atau bersambayang serta tempat untuk berziarah. Untuk keperluan tersebut, di dalam gua batu itu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Santo Hai Meskipun Laksamana Chenghu adalah seorang Muslim, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai dewa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Feng atau Taoisme menganggap orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Menurut cerita, Laksamana Zheng He sedang berlayar melewati Laut Jawa, namun melintasi Laut Jawa banyak awak kapal yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sauh. Kemudian kapalnya merapat ke pantai utara Semarang di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Bangunan tersebut sekarang terletak di tengah kota Semarang karena pantai utara Jawa yang selalu mengalami proses pendangkalan. Hal ini menyebabkan adanya proses sedimentasi sehingga lambat laun dataran pulau Jawa makin bertambah luas ke arah utara.